Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi asma'ina wa asma ba'du. Teng ngerso para keluarga besar Kiai ke Haji Aqil Sirot wakil khusus teng Wau wow, niki pernah paman kalen kula. Dados gada otoritas meksa awit sakare ning biha men biha malah pernah mbah pernah mbah ki putrine guru kula niku dimanfaatno beliau. Dhas danten para habae Mas Arief Kapolres dan tengkang kula hormati. Niki paling kula ngisi nampung 20 menitipun top niku mun. katanya katanya niku ahliul ilmi dihormati tapi nyatanya dipeksa. Atas Uh, memang banyak paradok ya paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Kita gitu, sekalau tak cerita tentang pertama tentang Ki Agil, al-ma'ruf di ahli nahwi Nahwurien di era dulu itu dari anak tiang dadi wali, sampai disebut. Hattanahat kulubhum linahwihi Famin adhimi sya'nihi lam tahwihi tetes orang orang baik Niku ketika usul tentang pengiranu nyebut Allah la ilahilwa nyebutnya sakit sakitnya namun nyebut domir sya'ni begini ku hu hu hu akhirnya katahtoreko sing ha hu ha, hu hu ini ku gara-gara ngera <tokan> <tokan> alinahuhu <nye. tokan> ini Alina ini disebut fa'uribat makna domiris sya'ni jadi ngelafatkan la ilahilwa enggak bisa tapi hu bisa pergi ke itu tidak mengakali, terus hukumnya diakali sejak jadinya seperti hadis ini, maka tidak mengakhiru kalahmih ilaha ilahilwa tapi ada kekhawatiran, pas la ilaha mati karena la ilaha mati, jadi ada ateis orang yang mau cut mati sama dengan kan tidak bisa Israel kan sebetulnya sakit yang ada yang ada, kong ada yang ada daripada la ilaha itu resiko karena takut mati, paslah la ilaha, darang ilallah terus kaya jawa mulai nalkin, menganggir Allah, Allah, Allah tapi Allah-Allah itu tidak mewakili la ilaha, ilaha. akhirnya diambil domir shan fa'alam anahu, lah la ilaha, ilaha. Ini ini asal usulnya cuma kebetulan Toriko kita tidak jalur itu tidak jalur yang lewat domir nawa San. tapi sementing tadi dawe Kiai. Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu terus nomor kali cerita uzlah kalian memang benar-benar uzlah, terus ini dihutang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan ke, hanya kepala kok ilmiah. kemarin terakhir beliau ngerayu ini dari Marrotan Wahidah ini saya pegang dan itu dicatat di Loh Mahfud dan ciri utama kia itu tidak membatalkan perjanjian dengan jawaban marwutan, Wah, kita bosnya. <laughs> ternyata, kalau cerita sidik tentang ilmu yang sering kalau utarakan di antara kitab yang dipakai guru-guru kita, sing di pelanggengi, bangun, mausun, kitab Ikhya Kalau dari sekian cerita Ikhya yang paling kalau kenang, niku bahwa ternyata Allah itu, andekan boleh dibahasakan. Niku cara berpikir tuh dalam bahasa tafsir disebut tanazul tanazul niku wong benkoi orang kebanyakan sawal lagi supaya orang tuh kayak orang kebanyakan ada dua ahli neraka yang dipanggil yang satu ditakoi congling rokok biar rasa nih syar rumakan buat enak gusti terus bepengiran tikan balik yes kau jong lagi balik nengin rokok niku tiang itu lari lari kencang sekencang kencangnya semangatnya sembunang abik kau balik nengin rokok Ditakoki mek pangeran kok seneng. Nu kapok Gusti, nu nyesal ketika di dunia jenengan utus niku lelat nang Niki tobat dengan bukti dikanjeengan teng neraka kula melayu Lha wong pangeran semangat mlebu diperintah pangeran. ijazah akan semangat <laughs> Karena zaman yang donya sering diperintah Allah buat Semangat. semangat. Lah di Barno, dibarno, kemungkinannya dipanggil. Lah lalah dipanggil be opo? Ya wis wong tak kongkong, nurut tenan semangat tenan, terus diken mebus warga. ijazah pertama tidak Dinakken lebun sing Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengaan lelat-lelet. Kados kula diutus Gusmus nih nelpon ini pun kelompokan pura, akhirnya ini biha dari matur gue turuti. aku udah mau biha dari jenis dan terus melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke murid aduh, repot, seorang kempak ini repotnya repot, mungkin-mungkin di sepura yang kedua ini diken nubun rokok malah itu lelat-lelet gelap pangeran buatan semangat ditakut ya pak pengeran Kenapa kamu tidak semangat? Saya itu tidak pernah ngira dengan yang baik sudah masukkan saya ke surga kemudian jangan nyuruh lagi saya ke neraka saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu. Terus Allah gitu anak indah doni Abdibi. Ya serapok bos, swargo ya swargo. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk nopo. Swargo, swargo. Terus kita tidak pernah tahu nopo Gusto ngundangku loh punya nang nopo ngakeh Ganjaran alim cara. <laughs> <laughs> Karena dalam ilmu usul fikih kembali ke usul fikih, Allah itu ada kata tentang debat pangeran kalian Nabi ini. Kata, bener satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat Allah sering cerita lagi. Suatu saat Khalilurrahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan Kata Nabi Ibrahim. Harra'a tal khalil yumitu khalilah. Masa aku kekasih pangeran dipateni, masa orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Ndak ada itu. Ya? Akhirnya Israel mati tertempeng pangeran. Cara politiknya ngeten wae sing carane. Lagi seneng menghentikan politik. Wani kiai, lengser jare beliau. <laughs> ono ae. Nak pulau nuah ahli tauhid ispan cian kodok kodare ngotot ngotot ngawon, buatan buatan berpikir robot robot. Terus Israel kan buatan biasa logika, kan malaikat itu SOP kan, buatan biasa logika. Akhirnya Matur tuh pangeran kata Ibrahim masa kekasih bunuh yang dikasi, masa yang mencintai bunuh yang dicinta. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Terus kan gantikanin Allah. Faqullahu katakan ke Ibrahim. Harla'atal khalil yakrahu ayalqa khalilah. Mosok jari seneng aku ketemu aku rawani jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean nek kepen mati monggo nggake ilmu sing iki. Wong jare seneng pangeran kok rawani ketemu. Pangeran. Seneng. Jeneng, nek seneng yo seneng ketemu. Ibrahim seneng saiki. Yo yo wis mati saiki ra papa mati saiki. Terus kedua, ini kisah cerita, karena ini pondok ilmu, orang nggak harus biasa pakai logika usul fakih. Politik juga gitu, nak kiai politik rawan kena subhat tapi nak wong soleh oleh politik, query doh di pimpinan fase-fase kabinet. Ngobatin ah. ya, ngerti, bosin bener dis, pokoknya ngobatin. Yes, itu mang logika usul nubuh, fakih. Logika usul nubuh, fakih. Ketika Nabi Adam badai di niku nikmat materinya saking bumi. Pertama, diutus Jibril, Jibril mengambil kehendak Nabi tentang kehendak segenggam bumi. saya mau bikin Adam materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi, mau ngambil istilah bila, maksudnya istilah itu bila bila bila ngarepnya Gustofa dari ahli aku dari sekolah ini tak boleh ditenang shanahumun muta'addi binafsih mungkin di buli aku antusinani panjang nanti cerita, -cerita. saya tidak ingin bagian dari saya diambil engkau, aku bolong itu coro, coro bumi itu sudah masalah terus akhirnya Jibril kembali ya Allah dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi Allah membenarkan Jibril, Mikael juga sama tapi ketika Israel, ya nih, ke Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udubillahi minka nih, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udubillah Allahunafilo amroh. Saya juga a'udubillah diperintah Allah kok tidak kasil, uduh kasil. Nah, saya tidak tahu yang benar istiadnya Jibril apa istiadnya. Isroi. Tetes memang sudut pandang makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang alasannya nggih, anak bu Joni jelas khawatir kiai-kiai kecobaan jelas <tik> <tik> <tik> tapi banyak kiai itu khawatir tenang kecoba fitnatin Nisa tapi ketika logikanya dibalik apakah kamu rindu para perempuan-perempuan Muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli, mengajar tapi kisah wali, ustadz ustadz si iman pas-pasan itu ku, kue rido nak kecoboh sampai pilih mana? Rido kecoboh atau ridho bodoh? nah logika-logika usul fakih ini yang kemudian dipakai wali Songo dipakai wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya tapi tidak sebanding dengan asmani awasfanahu wataal. Misalnya begini, gini kita rumah nomawon, sama nafaham ibu tertonoponopon, sama nak nafaham, misanggup aja tawadu, sepanter sewang awam yuk nafaham, nak faham jadi kiai. Terus terus kita biasa mawon, sama nak nafaham, mau couter seksa, umpamanya jenggan buatin kiai kok paham. Nak sampai pinter pintar gadus kulom, mestinya orang rumokno, semangatnya kasut terus rivalitas, bertolak. Cara Bahmo nak cerita ngoten. Di saya zaman dulu, aku angker kiai bu cucuk bareng pak kiai ini, kaya saingan. ini aku pun sunatuan, dah bisa dihindari ini aku pun pun sunatuan. kembali lagi, logika logika usul fakih, ini ku dipakai oleh wali songo. Ngerten, ada cerita ini, ngurungkan nonton itu sudah saya cek di beberapa riwayat, termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini, bukti teorinya wali songo itu benar. Wonten tinggang, gadah ada kesalahan. Niku dokumen ini, dokumen kesalahan ini, nikmat basor sepanjang mata melihat Wisnuoten, jumlahnya 99 bok Kayak apa banyaknya per box, madul basor sepanjang mata nopo melihat ketika dia ditanya Allah. Allah itu kalau tanya demokratis kata bati, jangan-jangan malaikat saya sentimen kalau kamu jelek ditulis kalau baik enggak enggak Gusti afalaka ujuran, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan enggak Gusti, ya memang salah tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja, kamu punya ini itu hanya satu bok ya kira-kira kayak tempat jam tangan ini enggak kamu punya ini, cukup ini terus malaikat tanya Ya, ya Allah, apa artinya apa ngefek itu kalau ditimbang tuh kejelekan sebanyak itu dengan satu bokcil? Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek tuh pasti kalah. Ayuh. Tapi setelah ditimbang menang yang satu bok kecil tadi kan? Karena di situ adalah Ilahi Allah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya bok itu itu dosa dosa itu tidak saya. Kalau inilah Ilahi Allah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu, semalanya kok pengajian ini, ya istilah itu rijal wanisa, tapi barokah yang ngaji di sepuro. <laughs> ya jomuni halal, tapi ya jomuni terus kahono? Faidai, sepuro. di sepuro ini sahur. Karena kalau nuruti ya harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup, Fala yaskulu, maasmillah Ta'ala syaun. Dibanding asmaannya Allah Ta'ala, sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah Ta'ala. Sehingga banyak ulama menghentikan kewenangan berdosa, bersalah, mau coyki-iki. Dan kalau Anda dosa, misalnya catatannya satu bob, terus dibawa ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, "Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ?" <tik> berani. Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Barong Ono Wong Mbah, membahati, Mbah tenan, wajah. <tik> Ya terus ngerti, gue wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun oh. <laughs> semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu oh. tapi nanti kalau malaikat cara pandang Mbah kok tukang maksa putu oh. <laughs> nah, itu. Itu, itu Mbah model opo <laughs> nah saya ini sudah ngalah satu kali Berikutnya, logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu Mbah Wura oleh Meksono. Bu, nah. butuh <tuh> neng dinggon, Mbah yang baik, butuh nih dolanan, di, di Bano. Ini orang butuh lagi asik-asik dolanan, rene rene. Pok nyapu, nah, itu ada jenis Mbah yang baik. <tuh> Lantas, Pulau Suwun lah ngaji usul pake yang serius, karena itu menjadikan kita bermartabat. Kulauan aku sering lepas jenazah dana toko-toko aku TV, nak bengi dia ngelamun ngayal suga, kadang ngapa lo tikus yang liwat dua hari saking ngirang ada penggawaian <laughs> tapi aku yang melepas ini orang baik sampai Bu Juni protes, tapi opo lah, aku bumi, bengi aku mau ngelamun gitu tikus liwat gitu, apa? itu terus aku matur ngitungnya ujungono, ngitungnya utaro maksia asia, yang nengoma itu artinya tidak dugem tidak ngelakoni maksiat itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat coba kalau anda jadi pakar usul fikih kayak saya mau ngkaji butuh usul fikih. orang tidur semalaman jangan bahasakan kata tahajud, watarokal witra, watarokal kiamal tapi bahasakan taroka zina, watarokal riba, watarokal kata wakata minal keren Pak Tana. keren kalau kamu sudah ahli usul fikih maka dia kok amin turu dia kok guyon suwengi Lukiai guyon sungi itu melawan. Kiai gugi, ustad juga manusia. Karena pen Bengiku yang kepenuh nonton, tapi kan buatan pantas. Akhirnya korbannya santri ini dijauh gugian gak jelas. Apel-apel nah, yang apel, apel, rodo ya apa pantas? Melawan <guluh> nafsu ku beracarane ya dilalelale nongguyan nah, itu. Dan muka-muka malaikat kafir yang disulfaqih nganggep nguniku perlawanan terhadap keinginan umpama masih. <tik> <tik> Makanya itu disebut di kitab usul fikih dan itu ithmamin mubahin minas sukun tarkul wa minas tarkul Ndak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan saat itu juga Anda meninggalkan ke haraman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haram. Atau tarkul maasi jadi saat ini sampai di rumah, kukar kukur, melebu metu, kukar kukur meneh, melebu metu bariku turu, angop, ngorok nah semoga malaikat ini al usuli, sehingga ngitung itu hadah taruh kalma asya, gulaha hebat, hebat, ini orang yang tinggal nama? masya saya tidak malaikat itu jenis roto ekstrim alumni kempek, sewengi rata hajut, orang -ra widir, alumni apa? <toh> Walaupun kalau niku ni, ngaji usul fakih terus supaya diperdengarkan ke malaikat, supaya teorinya pakai usul nubu no? fakih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul nubu, no? maaf. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, gus masa iya Quran yang katanya mutu semutu mutunya, kemudian ada ayat kulwasrobu mau urusan mangan nggak usah disuruh orang juga makan terus kualitasnya kulwasrobi itu di mana terus kalau jawab terus sorokan yang penting wopo rapat rapat utawa seminar ndak ada rapat ndak ada seminar tuh kamu ndak mati tapi kalau nggak makan itu mati penting <tuk> nah, <tuk> makan ya penting makan lah <tuk> <tuk> <tuk> iya jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi saya punya hadis ini mudah sekali untuk anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Innam ala layar doa abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid inna wohata layar doa nil abdi. Ayakulal aklatafayahmatahu aleha. Auya sroba sharpa fayahmatahu Allah itu sangat Ridho Ada orang makan satu asupan, kemudian dia muji Allah. Lo orang tidak punya alat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup, setiap makan itu kamu syukur fayahmadahu aliyah aw yashroh basar bahwa fayahmadahu aliyah makanya wali-wali dulu kalau didik raja, raja yang sedang berkuasa itu ditanya kamu raja besar, punya pengaruh besar andaikan kamu di padang pasir, dan kemudian anda tidak mendapatkan air, sama sekali apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air ia akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. Lataf roh bimulkin layu yusawi jar'atama'in Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu. Wah berarti luas roh itu luar biasa God. sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada diais, pertama mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ada mangan. Ya sanggup aiku proses jadi wali ngonten <laughs> Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh, terus jadi wali kurepot kon mojo sepuluh wawiri dan kon ropol. Kesuai, nih, jaros, karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbak Zuber itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu enggak mau. Sementeng diridani pengajaran, mau akeh-akeh. <laughs> nah, itu partainya partai ahli ilmu. Ya partainya partai ahli apa? Il. Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya. Itu saya kepingin ya, menggerakkan supaya, supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya, Kalau bolak-balik kenapa sih orang enggak janggal? Enggak janggal itu ndak iskal. Quran itu kan kalamuwa, seolah lagi Quran itu kalamuwa masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya butuh ia kanas ta'i kepadamu aku menyembah masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid Allah yang disembah bukan yang menyembah semua ahli tafsir, saya bulat, bukan bilang sebagian semua ahli tafsir pasti ngendikan begini wa ta'ala iya kanak kulu sebelum Ia kanak budu itu ada kata yang disimpan yaitu kulu jadi Ia kanak budu itu betul ngendikahannya Allah cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad Muhammad kul Ia kanak budu kemudian Nabi juga bilang ke umatnya kulu Ia kanak budu jadi ini kalamwa yang sudah milik kita nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iya karena kalau tidak janggal masa iya Allah berdoa ikhdinah syaratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang benar Lalu kalau ikhdinah syaratal mustaqim kalau berarti kan Allah yang berdoa nah, sehingga semua tafsir bilang sama wayukot daruqoblaqauli ikhdinah syaratal mustaqim kulu nah. terus ada yang fasir lain bilang jangan mulai iya kanak butuh ya semuanya mulai bismillah kulu bismillahirrahmanirrahim masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul faqih, kembali ke balagoh, kembali ke naku kalau tidak, ya anda akan menafsiri Quran pakai logika anda sendiri sampai ada mungkirul, mungkirul sunnah pokoknya sementeng kembali ke Quran, orang roh Quran itu kayak apa saya kemarin ngaji di sedan di daerah saya bilang Sayyidina Umar itu Islam, sebelum minta hidayat Khalid bin Walid, ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat lah itu kan janggal padahal katanya Quran itu Hudal lil takin petunjuk bagi mereka yang takwa padahal tidak ada sabqut takwa untuk Umar Umar tidak pernah takwa tapi nyatanya Islam bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi mau nyari Nabi bukan mau Islam tapi ketika dengar iparnya membaca toha Ma Anzalna Ali kal Quran alitas, kemudian dia masuk Islam lalu gimana tentang Hudal lil takin petunjuk bagi mereka yang takwa banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghonnya lil iktifa. eh lil muttaqina wa Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab Misalnya gini ya kalau sampean punya ponakan dolan, congcong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan beombe -um -be mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. saro bila taqikumul haro ewal barda pakaian yang melindungi dari panas disitu enggak disebut wal berda, tapi artinya juga wal berda. karena kalau tidak diartikan nil nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin Corong orang mengayai segoro, mengustakwa kok nah ini kita butuh, butuh ahli tafsir yang al-usuli karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi seolah lagi punya kualitas lagi, kalau enggak Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu Wasrobu kayak dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau suwon barokahnya hormat sama orang alim, kata akil ke Siras dan tenag keluarga meriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah, nak, dalam gusmus, ahli ilmu, krono, niat fakir, boten. Biar sampai ngerti lah, Kalau ngadepi ilmu ilmi itu pun boten level. Alul ilmi itu kalau punya logika itu udah bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang di Ajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ingatkanlah aduwa walati Tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisan itu dijejerkan yang waras. Yang waras ikut kena kudisan. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat, tapi kena onta yang kudisen ikut kudisan. Nabi tanya lagi, faman akdal awal. Yang kudisen pertama ketularan siapa? wah itu dari Allah ya maksud saya seperti itu. <laughs> Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal al indah Muhammad ya tentu mereka masih jangkar Muhammad. Problem kita ini banyak kalau tuh hanya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan utang piutang macam-macam. Kalau tuh hanya satu tidak cukup, kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. banyak lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun kalau kamu jadi buruh kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu, kamu bingung nggak? ya bingung Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak, perintah semua kamu yang bingung ya sudah mat Tuhannya satu saja disebut wa wa wa salamal nah sekarang itu, kita-kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah Sallallahu Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali logika yang dibangun itu gampang sekali ada orang cerita ya Rasulullah, saya ini ada sekian anak saya yang paling saya cantai satu apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan nggak. apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu iya, semuanya saya ingin baik ke, ke saya ya kalau gitu jangan kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu sementara kita berharap semuanya baik itu ndak fair kata Nabi jadi dulu Nabi itu terus di, ini yang cerita Fekeh dulu Ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual pentil dijual harganya 2 juta masa iya pentil harganya 2 juta? karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu abkhosernasi kailan orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli. Nabi cara ngentikannya tuh unik. akhi. Kalau pentel ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah. Lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem nyatanya belum jadi mang enggak. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu bakda butuhi salahiya setelah samroh ini berbentuk. Tapi nabi tetap ngentikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik sidi nakerakan rakatnya nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu hipersek. Mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam, tapi jangan larang seks bebas. Wah itu, sahabat semuanya melarang ketemu Nabi, karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam, tapi ya setak izinu fizina. Dia minta izin, supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh ke saya sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhib bintik. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung idongbleng. Ya ndak sabun orang itu. Ande itu ke ibu kamu, sabuna orang itu. Atuhibbu li bintik, atuhibbu umik, atau atuhibbu li ukhtik, Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya ndak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya ndak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina. Sehingga otaknya itu Wah, zina itu buruk betul akhirnya ya Rasulullah sudah sama usaha Islam tanpa zina zina <laughs> karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa Nabi pertama mengingatkan atau hipuhuli bintik atau hipuhuli umik atau hipuhuli uktik atau hipuhuli kolatik sampai dia ini nggak bisa apa-apa sudah sudah Nabi sudah, sudah jadi logika ini yang harus kita waris lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak? kalau ada desa-desa yang masih hitam masih merah itu dikunjungi kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima dan zilu ala shiro nas. Oh kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu. Jamnya beliau inama anatobi bun udawil Wilmardo Dimana-mana nabi itu ya dokter. Dimana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun. Sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful apa? Rahmah. Masyur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab khiliatul awliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut atau kebalikannya, pokoknya yang satu itu mali aroh kehabisan ka ka'an nakataknatumirrohmatillah kamu kok sering cemburut seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, kamu kok rasa syukur yang satu itu tidak jelok, ka aroh kadohikan ka'an nakatakmatumirrohmatillah kamu kok guya-guyu kok is bebas, kok merokok gitu. nah sehingga ya itu tadi, sudut pandang makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Haddad itu tanya, "Congkoe ngaji sopo, Ngaji si'ah." Kiai-mu tau nangis, ndak. "Aja ngaji. Kiai-mu hati atas, atos kiai kok nangis." Tapi kalau Abdul Rasadili Asadili kebalikan, "Congkoe ngaji sopo, Ngaji si'ah." Kiai-mu tau guyon ngaji buat nate. Serasa ngaji wong, wong ora syukur. <laughs> Jadi, nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khauf wa ada khauf, ada apa? raja sehingga karena sudut pandang itu tidak bisa dihilangkan, sawalan olahnya tidak bisa dihilangkan ini yang sering diceritakan kisah itu, kakaknya ini dulu Muhammad bin Hasan Ashebani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir, dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. jadi yang fikir yang dihisab malaikat apanya, kan? kan nggak bisa mengisam jenengan, apa saja yang punya Punyanya problem nah setelah ngaji sama Imam Malik Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenikan siapa? kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, Hanifat, orangnya sudah meninggal tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Ashebani kamu ke sana dari Medinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Ashebani itu kalau ngitung uang tuh di meja emasnya itu banyak uangnya banyak, dihitung di meja malah kaget saya ini gedeng Kiai, kedunyan ini ketemu Kiai, kedunyan ya karena Muhammad bin Hasan Asyban itu wali kamu tak kamu heran ya ada kiai kaya iya ya sudah kekayaan ini kasihkan orang fasik biar dipakai demenan dipakai mabuk dipakai ini terus ya, jangan kalau kena orang fasik bahaya jangan saja semenjak itu Imam Syafii mulai rodok seneng duit jadi ada ceritanya soalnya kok diangan-angan nah, terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu jadi ini cerita, cerita Nopo istihad apa, cerita napa istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak wong Soleh Soleh tidak ikut ngurus negara ini. Mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak wong Soleh terkontami. Nah ya sudah monggo sing srapayu jabat nggih berpikir zuhud. Sing payu yo ya berpikir politik. yang <laughs> penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyur itu dzikya sering diceritakan Imam Ghazali, "Anak alim, wahai pukullah alim!" Kata Allah, "Saya ini alim dan sangat mencintai orang alim." Karena orang alim ini yang tahu perspektif orang yang enggak, yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa ilmiah, yaitu tadi misalnya ada ayat, "Wamin ayat, mana mukum bila masa iya." Tidur yang ngorok semua turunnya cerah jelas kok jadi wamin ayat. ayat tanyakan ahli medis sistem tubuh kita kalau nggak tidur tuh kayak apa rusaknya dan to'at pas-pasan satu-satunya solusi yo turu bengi ngempot ke dangdut delok dugem barang turu jubli esok isbar. alhamdulillah cara melek, iman kamu seberapa tarikan-tarikan maksiat, posisi kamu terjaga bisa kalah kan tapi kalau tidur Sukses kan tarkul makasinya. Nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wamin ayati mana mukum bilahilwanar. sampai Imam Muazzin ngendikan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman anaumu an ibadah terbaiknya itu tidur. ini mulai loh, sampai naonut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan ibadah, gejol-gejol kan ambil kanco ibadah karena ini semuanya kulbifadlillah, birohmati, fa apa? kenapa? falyafroh tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu adanya seudah kiai kok jagungan, guyon sewengi, kiai apa? kiai kok turu sewengi, kiai karena basisnya ada ilmu padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan pertama Nabi Ngintikan kamu menolong orang jika tidak bisa, terakhir Nabi Ngintikan aku fusharaka an-nas fa innaha sadaqaton minka ala nafsi Tadi beliau juga cerita di nasihat Imam Ibnu Mumn idza lam tuhsin fala tusy Kalau tidak bisa berbuat baik setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain Dan potongan ini ngene iki paling gampang apa Tidur kan Terus sampean nak turu wis ramaling, ora maling ora ngrasani wong wala tusy <tik> nah dengan konstruksi usul fakih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wamin ayatihi manamukum bila ya sama ternyata makan itu yang menjaga nyawa ternyata makan itu yang menjadikan syukur kalau kamu nggak percaya puasa sama nak poso gedang gorengmu mewah <tuh> gedang gorengku mewah <tuh> air satu teguk itu mewah makanya kalau lama dulu ada santri kepengen makan enak ya saya ingin mangan enak, gini-gini, caranya gimana itu rumusnya ada sate, ada mie ayam idamuhu alju. kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar ya kalau kita kalau puasa itu, semuanya kan enak nah, itu lagi-lagi basisnya itu ilmu nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu kayak ijazah dilakoni kan jadi kayak lain-lain itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu ini yang terakhir supaya tidak lama-lama Lailahilwa itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafatkan Lailahilwa. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka, itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Dan neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak Lailahilwa. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak. Surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilai Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la sekali langsung dihukumi mukmin Yuhfar lahum makot salah. kuliladina kafaru iyan tahu lahum makot salah. Orang yang ngelafatkan la ilai lua Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir tuh hilang semua. Tapi gara-gara ada -gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Ki Haji Niam mesti sing wah sewi mesti singguri. <laughs> Padahal kalau kamu tahu ilmu nyata, tadi ini kalimat yang luar biasa. biasa. Kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam adab Sadiyah itu unik. Kalau kamu wirid dan itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan Asadili itu fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhambik'a'liha dhil kalimah orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali, tidak akan dimaafkan Allah kita ngelafatkan la ilaha illallah langsung di maafkan jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha ya, illallah ya. ya kan? jadi orang kafir 70 tahun istighfar 100 kali atau 1000 kali, dimaafkan tidak? tidak kan? Tapi kalau baca lain-lain dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi lain-lain luoh. Makanya wasṭafir lidam piqra biyadil kalimat corakulah. Kamu boleh istighfar berdasar hadil kalimat berdasar lain-lain luoh. Tapi terus kemudian ya toriko itu banyak itu urusan rasa. Justru karena lain-lain kalimat atau ibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu, lah ya itu, ya itu urusan Mongolia. tapi apapun itu basisnya harus apa? ilmu, basisnya harus ilmu. jangan malah sentimen. Wong di kuburan Wiridanda Ilmu dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. itu faham kok seaneh itu? kan? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya karena basisnya ada ilmu tadi. coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman fakai fa muslimu kafiron ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi? aneh gak? aneh jadi kalau suwan, pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat caranya seperti nageh kiyai kalau mulang ngocok politik terus tapi politik kebagian dari ilmu, akhirnya diterang Engga ngoten mawon. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di <Tiket multi -h share> Cuma mereka yang tanya itu, "Biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono?" Ya kan? Ha. terangkan, Gus, terangkan. mati, mati Setuju, kan? Setuju? <yarat> <Asyidakai, Asyidakai. yarat> Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Moon, mungkin jawabnya, gurune sopo. <yarat> <yarat> <yarat> <yarat> <yarat> Tapi mungkin kalau ke Mbah-Mbah saya, yang juga Bapaknya Nibihah juga, Pak Abdul Aziz, Mungkin mungputuku. <laughs> Tapi kalau saya ingin ingin cerita tentang saya paling, yuk, oh aku serkepun. <laughs> serkep. Yang jelas itu dari kafat Tapi gini kalau ini menghormati bahasa ini, kalau ijazah begini dulu Mun itu sering cerita juga bahasa. Kena aku pengen ngalimku si nausek sedurungnya ngaji, ya misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mun. kamu baca dulu. Sebelum ngaji. Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca misalnya kamu baca rofa kok bangun baca jereng kamu baca jer bangun baca rofa berarti goblok tulen. <laughs> Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya bangun baca wadza karo sapa almusanifu kamu baca wadza karo pesotel. <laughs> berarti kan goblok banget itu. Ya. ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh gak tahu betul. Gus maknane lamtar diman itu apa? Lam lamtar diman <laughs> dicari di kamus sudah ada. Ternyata itu di head lantaro Daman. <laughs> Dia baca satu Lamtar di baca dicari di kamus sampai hidup mati lagi do mati lagi enggak ya, ada. Ya, jadi kamu baca dulu misalnya di bab head Lamtaro naringali sapa ah, Daman inggete Ternyata ngaji Bambun paginya jadi baca Lamtaro Daman. Ya, kalau kamu malamnya baca Lamtar Diman loh. <laughs> jadi itu kata dawebamun, mergok sorokan KB santri sorak mungkin caranya ngecek kebenaran anda itu yang nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim kalau 70% ya serontok alim tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali berarti kan sudah luar luar biasa jadi yang ngaji sama ke mustofa ke Niam am mohon santri-santri itu belajar dulu biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa? Kode salahin, saya kira salah Karena Kiai itu kalau salah ya mau ngalah. <laughs> Ini ceritanya bangun betul. Ada Kiai yang nggak tahu apa kaki kan akan politik nggak tahu. Wal babilan walang, pesada santri Pulau gak ada makno, kok walang lawang. ya walang sini lawang <laughs> mau, mau ngalah terus waktu ini lanwed alu, gurunya macam alu, iya, lo gak ada makno ke allah, lah jowet lo kena gua alu tuh. <laughs> <laughs> Tapi saya menangis dia itu kalah sama santri ya itu. Saroko nyolong sopwang albedo tanya anduk, muski gurunya kaget, congko anduk tuh, bareng didelok, ndok <laughs> Karena kalau megon kan anduk sama ndok itu nah, bodoh ya, nah, <laughs> ini ada bodoh tapi akhirnya akhirnya kalah memangnya nyolong anduk boleh ya <hari> yuk haram, yuk padohai kalau gitu nyolong <hari> nyolong anduk ya haram, nyolong anduk haram Loh, cerita itu masyur itu kalau cerita yang terkenal di Lirbayo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas gurunya bilang, ja'a zaidun saya datang, waro'a itu zeydun, saya melihat si murid ini itu melihat pintu terus lama-lama gurunya itu tersinggung kamu diajari pelenggaan gak sopan habis ustad bohong lah kenapa bohong? katanya z nya mana? <gulang> lalu, dia ngerti <gulang> lalu, datang, saya melihat mana orangnya kok, kok dibahas-bahas terus itu ya jadi yang serius tadi kalau saya ingin nguji kualitas anda makanya saya dulu itu PD baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek dan dulu itu Gus Zulfur, Gus Kamil sebelum ngaji, ya itu mesti sinau sama saya nanti ketika Mbah Mun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus Syukur-syukur sampai 100% dan itu terulang sampai wahab hatam, jamul jame' hatam sehingga kita tahu jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu kalau takik ya tahu. Biasanya kalau itu itu bangun karena takut menyalahkan Ki Jawa. Kalau baca dua kali, misalnya begini, Yasmalu kadang dua coy Yasmalu rawopung Ki Jowoai gitu. Karena karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau Ki Jawa itu berat, berat sekali. Dumeli buju bule balik harus musik ragobloku capek lah. <laughs> karena kalau baca takik itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya tapi kan populer juga orang baca asmi saya itu menangi lo, Kiai Jawa dulu baca sima itu menangi, master sima'i lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus, baca sama'i semua sekarang saya menangi Kiai -kia itu baca di lala lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca dalalah, lala jadi Kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya makanya saya Zakaria Alansori itu pernah ditanya kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi segel Islam kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar al-Asqolani dan punya murid namanya Ibnu Hajar al haitami kata beliau dukik tu bena Hajar ini saya ini digebek dua batu kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar al-Asqolani kalau mau ngajar, takutnya saya bukan main karena ibu Hajar al -Hitam itu cerdasnya bukan main jadi kalau saya salah itu konangan akhirnya dia jadi orang sial tadi mau ngaji ya belajar mau ngajar ya belajar makanya musim ini pernah sepuh saya saya tidak berani ngaji beliau wah mesti meriang saya kalau ngaji <laughs> jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi karena ini kasihan gurunya kasian gurunya, <laughs> kasian gurunya. Okay, bon. itu catat ya sebelum ngaji baca ah, dulu satu lagi Gus. Sampaian ketoek kaya besok kok kuliah? Kamu terkuliah? Ah, oh, genggeng. Pun bon. dari belajar dari mana sampai kemana Gus jangan? Dari Mondo sampai ke Jogja sampai Putih, enggak. <laughs> Ini, ini karena sesuai kontrak, gak boleh ini janji sekali aja ter <tuk> <tuk> Sekali aja <tang> terkenal. <-teno>, gitu. <tuk> Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja. Dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada banyak Ibnu Khaldun Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini. Kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy? suku yang sangat terhormat di Mekah Itu secara teori sosiologi, lho, bukan teori nubuah Kata ibn Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh ulang lagi, Nabi itu final dari kaum kaumih pasti aneh Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya, karena beliau dari suku yang terhormat Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina Pasti pas aneh-aneh langsung diadili Ya kalau di NU lah, Nggak gustur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas tapi, berhubung Gustur orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah, makanya terus, kata Ibnu Khaldun, "Maaf, Nabiyan, Ilafimana Atin, Mingkomi, ada Nabi Duhudus, kecuali dari kaum terbaik, supaya masa-masa transisi ini enggak ada perlawanan." Nah, itu namanya sosiologi. jika beliau menghentikan ini versi tarikh, bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika saya disuruh hijrah karena disakiti orang kafir kures, lantau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang kures, nggak akan ngalami yang seperti anda. Alam. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5, 2,5 misalnya zakat hijrah. Saya bilang kalau di, kalau ngitung itu porogapit. Padahal kita zaman sekolah porogapit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Pak? Kalau manggil saya Pak Pak. Kalau di kitab disebut rubul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya satu juta, usurnya akan seratus ribu. Setelah seratus ribu rubuknya dua ribu. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Itu matematika Arab. Makanya orang Arab itu nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya satu miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuknya 25 juta, berarti 2 per 5, 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu usur, diusurkan dulu baru dirubu. Misalnya 6, 2 per 3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan, 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuruk, zakat zuruk itu kan al-usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya zakatnya itu 10%, berarti per seratus sepuluh. 10. Nah sekarang kalau lah sepuluh ini kan berarti seper sepuluh. Nah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usur berarti lima. Jadi orang Arab itu nggak mau langsung bilang lima karena kalau seratus dibagi lima itu apa jadi lima itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu, terus nanti dibilangkan nisful usur. Jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar luar biasa. Itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah parokapit, karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasanya apa? Rubul usur. 1 miliar, usurnya berapa? 100. Rubuhnya berapa? 2,5 nah ini semoga buatan ngengkari janjiknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh